Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi sahabat salam satu hobi salam budidaya mudah-mudahan untuk sahabat-sahabatku tidak bosan-bosannya mendukung dan menyimak uh, channel ini dan terima kasih atas supportnya yang tentu saja uh, membuat saya lebih bersemangat lagi untuk berbagi pengalaman baik di dalam saya berbonsai, berbudidaya ikan Dan adakalanya pula saya mengugah tentang destinasi wisata Yang ada di Desa Sidomulyo, Kecamatan Ngadirojo, Kabupaten Pasitan, Jawa Timur Indonesia Yang tentunya cukup menarik, cukup menantang untuk sahabat kunjungi Oke, sahabat. Berhubung ada beberapa sahabat kita yang bertanya melalui kolom komentar yang menanyakan tentang media filter yang saya gunakan, karena sahabat kita penasaran eh, mengapa eh, di dalam kolam budidaya saya ini airnya tampak begitu bersih, begitu bening, dan ikan-ikannya pun terlihat begitu sehat-sehat ya sahabat ya. Dan saya ulang sekali lagi bahwasanya saya menggunakan sistem RAS atau recirculating aquaculture system. Yang mana airnya diolah kembali atau didaur ulang melalui filter-filter baik dari filter mekanisnya juga filter biologisnya karena di dalam sistem eras ini sudah dilengkapi beberapa kotak kotak chamber sebagai tempat untuk menata atau menaruh daripada filter-filternya sahabat oke sahabat ini saya sebenarnya sudah pernah mengunggah video ya sudah pernah menjelaskan dalam video saya yang lalu bahwa saya Untuk filternya Hanya sekedar menggunakan Jaring nelayan bekas Untuk filter mekanisnya Dan sebagai filter biologisnya Saya memanfaatkan karang jahe sahabatnya. Saya menggunakan karang jahe Sebagai filter biologisnya Karena karang jahe ini bisa Menjaga atau menjadi stabilizer daripada pH airnya Dan ada pula beberapa batu karang yang cukup lumayan besar Atau bungkahan-bungkahan batu karang yang saya tata Ini jika di tempat saya namanya batu karang mangkok Yang berasal dari laut juga sahabatnya yang saya fungsikan untuk menimpa daripada filter mekanisnya yaitu jaring nelayan bekas agar tidak tergeser dari posisinya dan ada pula beberapa tumbuhan ya yang saya manfaatkan sebagai filter yaitu enceng gondok karena e, akar daripada enceng gondok ini bisa mengikat daripada kotor-kotoran yang mengapung di permukaan air yang ada di dalam sember selain itu pula tanaman enceng gondok ini saya manfaatkan sebagai pakan tambahan atau pakan alternatif sahabat oke sahabat dan Perlu sahabat ketahui pula Terutama untuk sahabat-sahabat pemula Menjaga air atau menjaga kebersihannya Itu pun belum cukup sahabatnya Akan tapi untuk sahabat-sahabat pemula Itu sahabat wajib pula memperhatikan Daripada kadar oksigennya Seperti apa yang saya lakukan di kolam saya ini sahabat Saya selalu menjaga Agar air yang ada di dalam chamber ini Selalu mengalir Dengan harapan Bisa terjadi Oksidasi Yang tentu saja akan Lebih meningkatkan Atau memulihkan Daripada kadar oksigennya Jadi kesimpulannya Untuk sahabat-sahabatku bahwasanya Air yang sehat itu tidak hanya Bening saja Atau tidak hanya tampak bening Tampak bersih akan tetapi, harus pula eh, kaya dengan kandungan oksigen di dalamnya. Sedangkan untuk sahabat yang bertanya, eh, "Kapan saya lakukan pikulas serta mencuci media filternya?" yang sahabat maksud eh, mungkin berapa? Kali dalam satu bulan, suatu misal begitu, sahabat ya. Dan di sini saya jelaskan e, bahwa saya lakukan backwash itu secara berkala, dengan melihat kondisi atau ukuran ikan yang saya pelihara, sahabat ya. Suatu misal, ketika ikan-ikan saya masih dalam keadaan atau ukuran yang e, masih kecil. Biasa saya lakukan backwash eh, Sebulan dua kali Sedangkan untuk membersihkan atau mencuci media filternya eh, Sebulan satu kali saja Lain apabila ikan-ikan saya sudah berukuran besar Atau sudah dewasa Yang tentu saja kotorannya pun akan semakin lebih banyak Sahabat ya jadi eh, biasa saya lakukan backwash Seminggu tiga kali Sedangkan untuk mencuci media filternya Dua minggu sekali Demikian sahabat terima kasih sudah menonton Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat Bisa menghibur Dan ada kurang lebihnya saya mohon maaf Ketemu lagi dalam video-video saya Yang selanjutnya Oke sahabat terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh